Hello everyone, ketemu lagi bersama aku Ita Valentina di channel ini So, hari ini kita akan melakukan hal seru Yang mana kita akan membedah sebuah komik dari serial Little Nightmares 2 Yang mana gamenya sendiri rilis di bulan Februari kemarin Bagi kalian yang belum main game Little Nightmares 2 Ya, mungkin disaranin untuk main dulu ya Tapi untuk kalian bener-bener kepo banget Komiknya ini gimana sih? Yuk kita simak bersama Dan untuk kalian yang ingin baca-baca komiknya sendiri Pengalaman pribadi lah Bisa kalian langsung download aja di playstore So, kita akan langsung mulai di episode 1 Press circle to start Wow Oke, okay, sepertinya kita sedang ada di hutan Belantara Karena terlihat banyak pohon Banyak uh, Mungkin satwa atau burung ya Oke okay. Tempsung favorit aku The Hunters Ya, yeah, kita fix ada di hutan oh. ada yang lagi lari kayaknya six ya kalau dari rambutnya dari badannya oh. wow, wow wow dan sepertinya lagi dikejar-kejar sama the hunters terlihat dari lantaranya dari kenapa dia pasang bumi nafasnya terengah-engah Suhunya sedang dingin ya terlihat dari uap menyembul keluar dari the 6 mengambil batu Oh mungkin mencoba mengalihkan perhatian hai, isu, itu pakai shotgun dong. Oke. Okay. Oh. Tepat sasaran dan akhirnya bisa kali. Oke, okay, gladly. Hmm. Oh, kayaknya dingin banget ya. Sampai keluar uap-uapnya itu. Six mencoba merangkak dari Dahan pohon ya, dari bawah tanah Yang mungkin sering kita lakukan Di gamenya, dari internet Nightmares 2 Oke okay. Terlalu hening Hening, hening uh, Kayaknya ini sudah berhasil kabur uh. Lihat apa ini, weh. I commit them sekali togetherness. Hei, itu siapa di atas dahan pohon? Is that mono? Apakah ini perjumpaan pertama kali mereka? Eh, iya dong eh iya dong eh iya iya iya serius iya wow dibalik rembulan wow dari scene ini kayaknya Mono udah tahu ya tentang hutan tentang udah Hunter dia lagi keluyuran juga di hutan ini soalnya daru nafas aku, mm. oh my god, no. langsung di depan mata. Yang pun suaranya tuh kayak memilukan gitu loh kayak orang yang sesak nafas, tapi tetap serem, tapi memilukan. Sebenarnya udah hentus itu siapa sih? Kenapa sih dia melakukan semua ini ke anak-anak ini? di episode pertama ini udah intens banget ya kejar-kejarannya dan aku masih belum melihat teori apapun di sini semuanya bagiku masih berjalan sebagaimana adanya dan uh, it's really obviously apa ya masih jelas banget ya ada six ada the hunters mereka kejar-kejaran karena mungkin the hunters punya misi punya uh, something to do or task, ya, yeah, mission dari atasannya dia entah siapa yang aku tidak tahu tapi akan aku selidiki lebih lanjut. So, oke okay, kita langsung move on ke episode 2. Oke. Okay. Untuk episode 2 Langsung saja, press circle to start. Oke, okay. mungkin ini menceritakan anak lain ya, karakter lain, uh, perspektif dari tokoh lain yang juga masih anak-anak kalau lihat covernya. Oke, okay. sepertinya masih di hutan tapi apakah hutan ini sama dengan hutan yang pertama kita kunjungi di episode 1 we never oke okay, ada seorang anak pakai ikat kepala ya ikat kepala dan bawa kayak pekal gitu di belakangnya oke okay, mungkin dia dalam perjalanan oh itu bukan ikat kepala itu penutup mata kenapa dia pakai penutup mata ya? apakah anak ini tuh tahu tentang transmission pale city atau hal-hal seperti itu? atau dia ini penghuni hutan sini tapi sejenis orang-orang primitif gitu loh ya kayak mungkin suku Indiannya atau gimana yang punya kultur sendiri untuk menghadapi ancaman yang ada di dunia mereka ini masih belum tahu wow dia nemukan banyak stretch ya cakar-cakaran di tanah atau mungkin dia sedang dalam perjalanan ini misinya adalah berburu mungkin untuk cari makanan buat keluarganya di rumah atau ya Something like that. Dia melihat ke arah lubang di tanah. Mungkin untuk cari jalan pintas mungkin ya. Dia sudah tahu. Oh, ini mungkin mengarah ke suatu tempat nih. Tuh nggak sih itu rusak nggak sih kayak rusak oh oke okay. mulai ada bunyi-bunyi wow dia kembali keluar lubang wow. wow wow wow wow wow kok ular uh, monster wah ketemu monster ditarik monster ditarik hidup-hidup aduh dikubur hidup-hidup oh no no no no no oh getting dark Hah. Huh. ya ampun bersyukur cuma mimpi tapi kok mimpi buruk oke okay. oke okay. dia aman kok oke okay, lari lari lari aja deh makanya jangan tidur di tempat sembarangan tapi kalau misalkan orang yang biasa survival memang biasa tidur di mana aja sih. Oke, okay, mulai berkabut. Mulai semakin Loh. Wait. Apakah jeritan itu jeritan anak lain? Tapi siapa? Dan Uh, si anak ini mulai kepo kayaknya siapa tuh oh my god oh my god guys kalian familiar nggak sama tempat ini iya betul tempat itu kalau kalian udah main gamenya kalian pasti tahu ini di mana kok ada waduh waduh waduh Television Kok tiba-tiba ada TV Nyala Di hutan belantara Yang mungkin tower PLN aja Belum bisa kesana Tangannya keluar dong Adek kalau lihat ada TV terus ada tangannya keluar gitu jangan mendekat tapi ya nggak nyalain juga sih soalnya kan uh, di Bell City TV itu kan mengalihkan perhatian orang sepenuhnya ya? mind control dan lain sebagainya mungkin ada ini terpengaruh dia membuka penutup oh matanya nggak sih It's gone. It's gone. It's gone. Oh no. Oh my god. Oh my god. Mungkin ya. Waduh merinding aku kena musiknya. Mungkin ya. Uh, dari episode 1, episode 2 Kita disuguhkan gimana sih Caranya The feelings Atau yang jahat yang ada di game ini Menculik Metode menculiknya mereka itu gimana sih Tapi Kenapa mereka melakukan itu Kenapa The Hunter anak-anak Kenapa Thin Man butuh anak-anak Why Kalian bisa bantu riset ya uh, di dalam penyelidikan kita bersama-sama ini dan tulis teori kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di next episode of The Little Nightmares 2 comic. See ya!